Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada unggahan special cute banget ya dari Bu Fir Memang limit banget nih Bu Fir dengan Papa Bi ya yang diedit Masya Allah Ini mah ontinya BBL yang baru nih persahabat ya Bila Rina katanya aduh canda Papa Bi ya Masya Allah Emang ini cute banget, cantik banget Papa Bi, luar biasa Kita lihat juga persahabat kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, enjus balu Abang El, nganu iya Slit kedua Bunda El, fresh banget, cantik Auranya Masya Allah Abang El juga cakep banget, sehat terus kalian lesser al Family, amin Doakan yang terbaik ya Untuk idola kita, semoga selalu sehat Selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, amin kita lihat juga persahabat di beberapa tanggapan komentar Diantar dari akun aisyarah9 mengatakan Ya Allah salimika fir. Kenapa jadi cantik banget ya bila Rina Aduh <gif> Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram Ini Nuri mengatakan Aduh saya jadi minder sama ncusnya Abang El Katanya tuh Masya Allah luar biasa Emang idola kesayangan kita selalu bikin kita bahagia Kemudian, disimak juga persahabat di unggas. Selanjutnya, ini ada cidukan juga untuk warga kuno. Huh? Kegiatan Abang El hari ini, persahabat, ya ternyata menimbun bunda lagi lihat-lihat properti di Bali. Wow, masya Allah banget ya, Apa mungkin beli properti untuk di villa yang baru di Bali. Masya Allah, doakan yang terbaik ya. Semoga segala urusan yang dilakukan oleh Leslar hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Di beberapa tanggapan komentar pun banyak sekali diberikan persahabat ya Kita lihat dari akun Maria00720 Masya Allah semoga rezekinya makin berlimpah Rumah tangganya makin bahagia Kuat dalam menghadapi segala cobaan Amin Selanjutnya persahabat komentar lain diberikan dari akun Suminar428 mengatakan Masya Allah nih anak digendong siapa aja kagak rewel Sehat-sehat ya Fatih sama pandamu Amin Masya Allah Memang terlihat ya Bang Fatih digendong sama siapapun tidak rewel dan tiga, tidak nangis Ini Masya Allah banget luar biasa Bang L dan selanjutnya persahabat kita lihat outfitnya Bunda Lesti dulu nih persahabat ya Hari ini Bunda Lesti emang penampilannya kece banget ya Memakai baju merek Zara Dibantul seharga 799.900 rupiah Ini keren banget Masya Allah Kemudian juga persahabat ya diinformasikan Diingatkan kembali untuk keluarga Konoha yang belum voting Lesti di Hip Award 2022 Mari dukung ya Bunda Lesti di nominasi artis paling nge-hip, jangan lupa ikuti syarat dan ketentuannya persahabat ya untuk dukung Bunda Lesti. Voting Hip World 2022 final stage berlangsung hingga hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, pukul 10 pagi persahabat. Itu batas untuk voting. Kemudian juga warga Konoha dihimbau untuk dukung Bunda Lesti di aplikasi Jux. Karena untuk periode Voting itu dari tanggal 20 sampai 25 Desember 2022. Semangat untuk warga Konoha kita yakin. Kita kompak, kita yakin kita akan menang. Bismillah, mudah-mudahan Lesti Kejora bisa memerangkan di ajang manapun. Amin. Kita juga pastinya masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru berikutnya di siang hari ini.